berarti di monitor Basri kamera ini rekodin, kambol video ini terus kaya tamar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bangun ini? Bun, kalau masih bangun aku tes. Berdeka, berdeka. Wah kurang bangun nih. Lagi-lagi, berdeka, berdeka. Guys cukupan. Semoga hadirku membawa inspirasi kalian. Ya. hutang karya kohirul damar aku bukan penikmat hutang yang menemani gelisahnya kumlah sanggupnya datang dan pergi memang nikmat namun kita Tak sadar terjebak sepi aku hanya insan biasa yang tahu wajib melunasi hutang jalan Ketika malam, temaram dan rasa menyeliputi kita selalu membayangimu. Jangan sampai keceriaanmu direnggut oleh tanggungan hutangmu. Siap, Tetap. Te dan ceria sebab angin, dan berpihak oleh usaha yang diperjuangkan. Cari solusi agar permasalahan hutang tidak membayangi langkah kehidupanmu. Oh. Ketika ada manusia membantu melunisi hutangmu, Sanggup akui dia pahlawan Dia pahlawan, pahlawanku Karena menjadi malaikat bagi Gundaku. Dibantu, Jangan lupa Mengembalikan Dan jangan berpura-pura Tidak tahu hutangmu Karena Tuhan yang Maha Esa Menyiapkan karma yang disiap Menunggu orang yang tidak Niat melunasi hutang Pesan dari Goirul Damar lebih baik bilang apa adanya kalau tak punya dan sanggup memberi kepastian untuk melunasi daripada diam tanpa nah, nah. sekian dari saya